Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat musliman dimanapun kalian berada di kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Piana.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 Baiklah para sahabat dimana pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita masih gak bisa move on dengan tingkah lagu yang selalu membuat kita bahagia Dari idola kita persahabat ya ketika di momen vlognya Kakak Pilar Tak sengaja persahabat ya Dede Elasti ke ini mematahkan Action figure milik suami Reaksi kakak malah bikin ngakak Persahabat ya. Alhamdulillah Dede punya suami yang tidak pemarah Masya Allah banget yang luar biasa Kakak Biler tentunya Suami idaman Dede Elasti banget Mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik Untuk Dede Elasti ke Jorah Onggan tersebut undri pos oleh Ada kalimat caption yang dituliskan Bilar, bilar lemah sama lesti emang paling bener begini sama karyawan galang, tapi sama istri lemah lembut ya ngap, <gifat> luar biasa persahabat ya. Tentunya banyak sekali tanggapan juga yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Maidan skor PSB mengatakan terharu bahagia selalu kesayangan kami leslar amin. Dan kita lihat juga komentar lain yang diberikan dari akun ferryanti 90 Bahagia terus kesayangan Seneng banget lihat kalian seperti ini Masya Allah luar biasa persahabat ya Kita selalu bahagia dan selalu diberikan kejutan persahabat ya Dari dola kita Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu seperti ini Selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Amin Dan kita doakan yang terbaik persahabat ya Mudah-mudahan rumah tangga Lesti dan Bilar Ini selalu diberikan kebahagiaan Dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan untuk selanjutnya juga ada kabar bahagia para sahabat, ya. Untuk kita semua sebagai fans sejati dari Lesnar Alhamdulillah channel YouTube-nya Lesnar Entertainment Ini ranking pertama para sahabat Ya masya Allah Luar biasa dengan pelanggan 492 ribu Tentunya Lesnar Entertainment mampu menduduki ranking Pertama persahabat ya, ini info langsung dari influencer, luar biasa Suatu kebanggaan, Alhamdulillah, awal yang baik Semoga semakin baik Jangan lupa untuk selalu nonton persahabat ya Vlog-vlog dari kakak dan dedek Lesi dia Diunggah kembali oleh Angkun Laya Selargen dari nih Tentu banyak sekali tanggapan juga yang diberikan Tentunya tanggapan yang sangat positif dari akun Francisca 6633 Masya Allah terus berkarya Let's Love Entertainment Bismillah Let's Love Entertainment sukses pelangit Amin, amin, amin Masya Allah bangetnya Luar biasa Doa selalu diberikan dari orang-orang baik Khususnya dari Fendi Senjati Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram cocok saja Masya Allah, Allah baik kepada kedua anak ini dengan membalas dengan prestasi, subhanallah, alhamdulillah luar biasa, pokoknya bersahabatnya semakin bangga saja mengidolakan Lesti dan Bilar. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasinya di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.